Hai, perkenalkan nama saya Iren adalah NIM 2011097 kelas 2C. Saya ingin membahas mengenai fibromyalgia. Anda merasa nyeri di seluruh tubuh namun setelah diperiksa hasilnya normal. Mungkin Anda menderita fibromyalgia. Berikut penyebab nyeri pada tubuh yaitu sendi, otot, dan struktur sendi seperti ligamen dan tendon. Mari kita lebih mengenal apa itu fibromyalgia. Fibromialgia merupakan penyakit yang sering dialami pada pasien autoimun. Namun fibromialgia bukan penyakit autoimun seperti lupus. Menurut John Hopkins Rheumatologi, pada lupus 30% dapat mengalami fibromialgia. Fibromialgia ini memiliki khas yaitu dokter tidak dapat menemukan radang sendi atau radang pada jaringan lunak akan tetapi fibromialgia ini akan terasa nyeri jika ditekan pada bagian otot. Berikut gejala fibromialgia 1. Gangguan tidur. 2. Bangun tidur tapi tidak segar. 3. Kaku di seluruh tubuh. 4. Kesemutan di persendian. 5. Cemas. 6. Depresi. 7. Gangguan pencernaan seperti mual dan diare. Penyebab fibromialgia belum diketahui secara pasti, akan tetapi kondisi ini diduga terkait dengan sejumlah faktor berikut. 1. Perubahan atau mutasi gen. 2. gangguan tidur, 3. gangguan senyawa kimia di dalam otak, 4. pernah mengalami cedera, menderita infeksi, menjalani operasi, atau mengalami kejadian traumatis. Selain beberapa faktor tadi, fibromyalgia diketahui lebih rentan menyerang wanita berusia 30 50 tahun dan orang yang menderita lupus, rheumatoid arthritis, osteoarthritis, penyakit ankylosing spondylitis, dan gangguan sendi radang atau temporomandibular disorder. Fibromyalgia termasuk kondisi kronis yang tidak dapat disembuhkan. Pengobatan fibromyalgia bertujuan untuk meringankan gejala agar tidak menghambat aktivitas sehari-hari. Setiap orang yang menderita fibromyalgia memiliki penanganan yang berbeda-beda. Fibromyalgia dapat diobati dan dikelola secara efektif dengan pengobatan dan manajemen diri sendiri. Berikut beberapa langkah yang dapat dilakukan bagi penderita fibromyalgia. 1. Obat-obatan, termasuk obat resep dan pereda nyeri yang dijual bebas. 2. Latihan aerobik dan penguatan otot. 3. Teknik manajemen stres seperti meditasi, yoga dan pijat. 4. Kebiasaan tidur yang baik untuk meningkatkan kualitas tidur. 5. Terapi perilaku kognitif untuk mengobati depresi dengan mengubah cara orang bertindak atau berpikir. Fibromialgia dapat menyebabkan rasa sakit, kecacatan, dan penurunan kualitas hidup penderita. Apabila gejala yang muncul dibiarkan maka dapat menimbulkan komplikasi sebagai berikut. 1. Memiliki kualitas hidup yang rendah. 2. Memiliki tingkat depresi yang tinggi. 3. Memiliki resiko cedera dan bunuh diri yang tinggi. 4. Memiliki resiko osteoartritis, grammatoid artritis, glupus erythematosus sistemik, dan ankylosing spondylitis. Terima kasih.